alright kita akan bermain tank county katanya game ini gameplaynya mirip-mirip dengan car driving indonesia ya hanya saja ini latar tempatnya ada di negara taiwan atau china jadi ini kita bedanya dengan car driving indonesia adalah kalau car driving indonesia kita harus membeli mobil kita langsung saja spawn mobilnya dan di sini ada banyak ya ada uh, kendaraan biasa regular kendaraan listrik ya mobil listrik, sepeda kendaraan mewah, truk Kendaraan untuk kerja, ya. Mungkin sejenis eh, apa, seperti taksi gitu kan? Dan ada mobil sport juga, dan ada bis. Oke, jadi kita langsung aja. Kita pakai mobil biasa dulu, kalian di sini ada banyak juga, ya. Kendaraan-kendaraannya, dan ini, bagaimana cara pilihnya, Pak? Nggak bisa, Pak. Oh, ini dia, ini kenapa ngelag sekali, Pak. Tolong ya, saya mau rekaman ini. Ada, nah, nah, ini nih baru bisa, kan? Kayak ada Volkswagen, ada skoda, Toyota Yaris. Sepertinya ini mapnya luas ya. Oh, ini ini mah Toyota ini. Eh, Toyota Fits, ya. Let's see, kita coba apakah ini sama. Oh, sebenarnya sama, ini sama seperti CDDI. Eh, ada Jimny loh, <laughs> ada Jimny dan ada tempat cat. Uh oh, ada tempat ganti warna ya, mobil di situ Eh, loh, loh, loh, loh, loh. Jadinya jalan. Oke kita ke kiri atau ke kanan ya. Coba kita ke kiri dulu kali ya. Nah karena ini di luar negeri ya kita pakai jalur kanan tentunya. Kalau di sana ada kota. Ini sudah terang ya kita matiin aja. Ada polisi pak. <laughs> Oke. Dan di sini playernya lumayan lah ya. Lumayan. kayak apakah bisa rating? Oh bisa rating. <laughs> bisa rating. Lampusan. Nah ini kita sudah memasuki kawasan gang ada yang span mobil dikali <laughs> ini Oh ini ada apa nih Wuling ya Wuling apa tapi saya tidak tahu ada yang jualan bagus juga ini sebenarnya dia mapsnya itu padat gitu kompleks nah, ini ada mobil lagi mobil van ada truk di situ. kayak ini ini nggak tahu ini apa nih kos atau apa ya kurang tahu uh, atau kita coba masuk kali ya salah satu ini aja deh bisa masuk Oh bisa ternyata, tembus ternyata. Oke okay, ini apa ya? Rumah ya? Kayak rumah cuy. Iya nih rumah nih. Ini ada kasur. Kakinya ngangkat nggak tau kenapa. Kaki tangannya ngangkat. Ini ada tangga. Oh ya ya ya ya ini apa ya? Apakah kita bisa lompat? Oh bisa. <hihanka> kirain nggak bisa ini nyampe nih. Oke okay, kita lanjut perjalanan dan jangan lupa dinyalakan dulu mesinnya karena ini on off ya. Oke langsung kita lanjut jalan Oh ini sepertinya seperti kantor ya kantor itu kayaknya karena ada semacam locker loker gitu nah ini kota kita sudah sampai di kota kita ke kanan atau ke kiri ya ke kiri dulu deh karena disitu ada gedung tinggi saya mau ke sini Ini mana masuknya ya kan bis dan ada mobil polisi wow eh gerak loh polisinya kok dia ini jalur kanan, kan? Bener, kan? Apa saya yang salah, ya? Kayak ini sepertinya, terlalu luas. Mungkin teman-teman bisa cobain langsung aja sendiri, ya. Karena kalau saya explore semuanya, Panjang sekali ini durasi video. Ini menarik nih, ada mobil-mobil ini bisa dinaikin, gak ya? Atau cuma apa? Jangan aja. Eh, waduh, waduh, waduh, waduh, waduh. Ternyata kalau disenggol, ada alarmnya. Aji gile, detail lah. Ntar disenggol kan, ada alarm. Kalau bro gimana nih? ya nggak ngefek sepertinya Oke okay, kita lanjut detail juga loh teman-teman ini kalau mau main game nih, silahkan nih. linknya ada di deskripsi tapi sayangnya katanya ya ini game gak ada di ini Pak ada di apa, smartphone jadi buat teman-teman yang main di gadget dengan ya Android atau semacamnya itu ini kayaknya nggak bisa entah karena terlalu besar atau berat ya, ini kan mapnya ada mapnya kan luas nih. ini ada apa nih sate ada sate basuh wih oh, ada burger kita ambil Burger, uh. cheese dan beef. Ini nggak tahu ini uh, mungkin teman-teman bisa baca ya, silahkan ini apa artinya. Saya tidak tahu. Nah, ini yang pasti ini dilarang masuk truknya A ban on truck traffic oh. Iya berarti truk nggak boleh masuk. Karena kita kendaraan kecil harusnya bisa. Ini, kalau di explore luas juga loh ini mapnya kayaknya kayaknya ya. No, tapi kurang tahu ya apakah besaran map game ini atau map uh, car driving Indonesia. Di sini tuh lebih padat gitu tuh, lebih banyak gedung-gedungnya. Ini nggak tahu ini masuk gang mana? Kayaknya saya nyasar ini. Oh, ini yang tempat yang tadi ya. Oke, kita belok ke kiri nih. Jalan tol atau apa ceritanya? Oke, itu ada sungai. Apakah kita masuk ke jalan tol ini? Ya ampun, kecelakaan pak. weh